Uh, entah, entah. langkah aduh langkah pertama langkah pertamanya karena ini bidang yang pertama harus dicari yaitu uh, luas luasnya sebelum mencari luasnya bagi dulu jadi beberapa bangun dikarenakan bangun ini berbentuk T karena tidak ada titik benda uh, untuk bangun yang berbentuk T jadi ini kita bagi menjadi dua bangun dan didapatlah dua bangun persegi panjang yang pertama persegi panjang yang di bawah dan persegi panjang yang di atas terus kita mencari luasnya yaitu dengan cara A1 sama dengan panjang dikali lebar panjangnya kan 4 cm untuk yang bidang pertama dikali dengan lebarnya 2 cm untuk yang bidang pertama dan didapatlah hasilnya 8 cm kemudian pada bidang yang kedua yang bagian atas panjangnya sama juga 4 dan lebarnya sama juga 2 dan didapatlah hasilnya 8 cm <tuh> kemudian kita mencari titik berat benda tersebut yaitu X1 Y1, X2 dan Y2 nya cara mencari X1 nya yaitu dengan eh, setengah dari panjang ben, e, bidang tersebut contohnya kita mencari X1 pada bidang pertamanya yaitu e, setengah panjang dari bidang pertamanya setengah dari 4 cm kan sama dengan 2 jadi didapatlah X1 nya sama dengan 2 cm dan untuk Y1 nya yaitu setengah dari lebarnya yaitu e, 2, setengah dari 2 kan 1 karena disitu uh, kita harus um, karena di bidang yang situnya ada 1 jadi saya tambah 1 ditambah 1 menjadi 2 cm karena kan untuk mencari Y1 kita harus menarik ke arah ya sampai okay. untuk bidang kedua mencari X2 nya sama seperti bidang 1 yaitu X2 sama dengan setengah dari panjangnya setengah dari, panjang, setengah dari 4 sama dengan 2 dan untuk y2 sama seperti y1 setengah dari y2 eh setengah dari lebar sama dengan 1 ditambah 4 kenapa 1 ditambah 4? karena eh, dari titik tengah bidang kedua saya tarik ke bawah sampai ke garis eh, x nya jadinya kan setengah dari bidang keduanya yang lebarnya tadi kan 2 jadi 1 ditambah dengan yang panjangnya dari bidang ke pertama tadi 4 jadi, dan didapatlah 5 cm Kemudian, kita masukkan ke dalam rumusnya untuk mencari ko koordinat titik. Untuk mencari koordinat titik berat bangun dia atas, pertama x0 sama dengan x1 A dikali a1 ditambah x2 dikali a2 per a1 ditambah a2. Lah. maka kita masukkanlah x1 nya tadi 2 cm dikali dengan a 1 nya tadi 8 cm kemudian ditambah dengan x2nya 2 cm dan ditambah dengan a2 eh, dikali dengan a2 nya 8 cm per8 ditambah 8 karena A1 dan a2nya 8 kemudian kita kalikan dapatlah 16 ditambah 16/16 32/16 32, 16. 32 dibagi 16 sama dengan 2 dan didapatlah X-nya sama dengan 2 Kemudian di bagian Y-nya Yaitu Y1 dan A1 Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 Per A1 ditambah A2 Maka kita masukkan Y1-nya sama dengan 2 uh, A1-nya sama dengan 8 Ditambah Y2-nya sama dengan 5 a A2 -nya sama dengan 8 Per 8 ditambah 8 sama dengan 16 ditambah 40 per 16